Boleh dibaca oleh orang gereja Itu namanya Injil Barnabas Halo guys Ini bagian keempat dari tanggapan saya Terhadap video Bapak ini Terkait dengan Injil Barnabas Pada kesempatan ini Saya menanggapi cukup panjang Yaitu 10 menit Karena memang Kemarin-kemarin uh, lebih pendek Saya mencoba lebih panjang Supaya banyak hal yang saya sampaikan Nah Bapak Ibu, Injil Barnabas ini menolak keseluruhan isi kitab suci Yaitu kitab kanonik yang kita pakai Sehingga penulis mengatakan bahwa yang disalibkan bukan Yesus Tetapi Yudas Iskariot Meskipun di dalam kitab suci saudara kita Islam itu tidak, tidak dicatat nama orang yang disalibkan itu siapa Tetapi mereka selalu merujuk kitab ini Dan pada bagian pertama saya sudah menyinggung Bahwa mereka tidak sadar bahwa beberapa hal Justru bertentangan dengan kitab suci mereka. Kemudian, Bapak Ibu Injil palsu Barnabas ini juga memplesetkan bahasa Yunani, yang merupakan penyebutan Roh Kudus dalam bahasa Yunani, yaitu Parakletos. Kemudian, diplesetkan, ya, diplesetkan menjadi Paraklit. Lalu dikatakan bahwa itu e, Kemudian ditranslate ke, ke dalam bahasa Arab Yang artinya terhormat nah, Sehingga mereka e, Meyakini Bahwa di dalam e, Injil Barnabas ini memuat Nama seorang Nabi Yang artinya terhormat Atau dalam bahasa Arab disebut Ahmad Dan ini tentunya Aneh Bapak Ibu Tidak mungkin Rasul Barnabas itu Menulis tentang Hal itu Di dalam bahasa Italia lagi Di dalam bahasa Spanyol lagi Yang bahasa ini muncul pada abad ke-13 Dan kita tahu bahwa Para Kletos ini adalah roh kudus Dan dalam kitab suci Para Kletos ini sudah turun Bapak Ibu Setelah kenaikan Yesus ke surga Dalam kisah para Rasul 2 ayat 1-11 sampai Ya, Jadi para Kletos, para kletos Atau roh, roh penghibur kebenaran, itu bukan manusia itu bukan nabi ya, bukan nabi nah ini yang dipelesetkan dari para parakletos ini menjadi paraklit supaya sesuai dengan nama yang eh, dimaksud oleh kitab suci eh, yang mau dituju oleh penulis kitab ini yang bernama Mustafa de Arande, kemudian Bapak Ibu eh, ada hal-hal fatal yang dimuat juga di dalam eh, Injil Barnabas ini, yaitu pertama di bagian sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa Injil Barnabas ini isinya tidak sama dengan Injil Sinoptik Bahkan bertentangan dengan surat yang memang benar-benar warisan dari Rasul Barnabas Yang dibaca di gereja Alexandria pada abad kedua Itu sejalan dengan isi Injil Sinoptik dan Injil Yohanes Bahkan bertentangan dengan Injil Barnabas ini yang katanya berasal dari Rasul Barnabas, padahal itu benar-benar keliru. Nah, kemudian yang anehnya lagi bapak ibu, hal-hal yang keliru dan fatal yaitu yang pertama, walaupun uh, ditulis dalam bahasa Itali, itu menggunakan gaya penulisan bahasa Arab. Kemudian juga sesekali ada kutipan-kutipan bahasa Turki, ada dialek Tuska, ada dialek Venesia juga di sana. Nah, ini uh, aneh. Ya, berarti Uh, ini adalah sesuatu yang perlu diragukan otentiknya ya Keotentikannya Karena apa? Uh, kalau Rasul Barnabas yang menulis nggak mungkin dia mengikuti gaya bahasa Arab Karena memang pada abad pertama masih belum eksis bahasa Arab Yang kedua Bapak Ibu Aneh lagi adalah Pada pinggiran halaman Injil Palsu Barnabas ini Ada catatan-catatan dalam bahasa Arab Atau bisa dikatakan catatan kaki Kemudian Penjilitan ini dia dilakukan di Turki, ya, walaupun kertasnya berasal dari Italia. Nah, kelihatan kan bohongnya bapak ibu. Kemudian terdapat kesalahan-kesalahan ejaan dalam uh, pemakaian kata-kata dalam bahasa, seperti tidak perlunya huruf h ketika suatu kata berawal dengan huruf hidup. Contohnya adalah hano. Ya, padahal harusnya cukup Ano. Nah, ini bahasa Latin ya, Bapak-Ibu ya. Atau uh, bahasa Latin ini kadang-kadang juga mirip dengan bahasa Italia ya. Penggunaan kata Hano seharusnya menggunakan bahasa Ano. Ya, oke. Okay. Kemudian, yang selanjutnya adalah spasi yang ada ya di bagian tengah setiap lembarnya itu mengindikasikan, ya, itu merupakan spasi yang dibuat oleh percetakan nah kita tahu bahwa kalau ditulis pada abad pertama harusnya ada fragmen-fragmen Bapak Ibu bukan eh, kemudian ada spasi cetak ya. kita tahu bahwa manuskrip-manuskrip yang kita miliki kan sebagian seperti itu Bapak Ibu ya ya, eh, dia bahkan tidak ada spasi bahkan eh, berdendetan gitu ya kemudian Bapak Ibu ada banyak frase yang digunakan dalam Injil Barnabas ini memiliki kemiripan dengan ya frasa yang digunakan oleh Dante yaitu seorang pujangga Italia pada abad abad pertengahan ya jadi sepertinya penulis Injil palsu ini meminjam atau meniru atau melakukan plagiarisme terhadap karya Dante sehingga nanti Bapak Ibu ada ayat di dalam Injil Barnabas mengatakan ada sembilan langit Nah ini kan kita populer di dalam karyanya Dante ini Seorang pujangga ini dari Itali ini Nah agaknya ini adalah mengutip apa yang ditulis oleh Dante ini Kemudian yang selanjutnya Ada kemiripan ya kemiripan tekstual Injil Palsu Barnabas ini dengan bahasa setempat ya di dalam bahasa Italia Sehingga dapat diperkirakan bahwa kitab ini aslinya Memang ditulis dalam bahasa Italia Dan ini membuktikan bahwa keotentikan Kitab ini sangat diragukan Bapak Ibu Karena bahasa Italia baru eksis pada abad ke-13 Sebagai bahasa tulisan atau bahasa e, sastra Sehingga tidak mungkin Rasul Barnabas Rekan sekerja Paulus ini Itu bisa hidup selama 16 abad. Kita tahu dalam sejarah bahwa Rasul Barnabas tidak begitu lama meninggalnya. Bapak Ibu Saudara-saudariku, dalam kurun waktu abad pertama, bukan sampai abad ke-16. Kemudian yang keliru yang selanjutnya adalah dikatakan bahwa Yesus lahir pada zaman Pontius Pilatus, padahal yang benar dalam Lukas 2 ayat 1 adalah pada zaman Kaisar Agustus Yang kedua, Dikatakan Yesus berlayar ke Nazaret pada bab 20 Injil Barnabas ini. Padahal Nazaret itu bukan kota pelabuhan. ya Tidak ada pantai di sana atau perairan di Nazaret itu. ya Kemudian yang ketiga, penulis kitab ini juga dia tidak mengetahui, tidak bisa membedakan bahwa Kristus dan Mesias itu mempunyai arti yang sama. Kristus itu dari bahasa Yunani, Mesiah itu atau Mesias itu dari bahasa Ibrani. Dan mempunyai arti yang sama, dan itu dia muat di dalam bab 42. Dia tidak tahu bahwa itu sama. Kemudian Bapak Ibu eh, dikatakan bahwa Adam itu memakan buah apel. Padahal dalam Kejadian 2 ayat 17 dikatakan bahwa Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan tentang yang, tentang yang baik dan yang jahat. Kemudian juga ada referensi tahun Jubilium yang dirayakan setiap 100 tahun sekali. Pada bab 82 Injil Barnabas Bukannya 50 tahun sekali seperti yang dituliskan dalam kitab Imamat 25 Nah ini kemungkinan berhubungan dengan tahun suci pada tahun 1300 Yang ditentukan oleh Paus Bonifasius ke-8 Yang menentukan untuk memperingati tahun jubelium setiap 100 tahun sekali Jadi kita bisa merujuk bahwa data ini pasti dia ngambil dari sini, dia mengutip dari sini, sehingga ada kemiripan. Tidak mungkin dari abad pertama. Kalau dari abad pertama kemungkinan mungkin dia mengutip Imamat 25. Kemudian bapak ibu, pada bagian selanjutnya dikatakan bahwa anggur disimpan di dalam drum kayu, dan pada zaman Tuhan Yesus tidak ada itu. Yang ada adalah tempayan atau kantong kulit. Nah, ini ngaur dalam bab 152 Injil Barnabas mengatakan demikian. Kemudian yang selanjutnya kelihatan bahwa eh, semua kutipan didasarkan pada fulgata. Padahal fulgata itu baru ada tahun 382. Ya, mengutip perjanjian lama yang sudah menjadi fulgata di sini ketahuan. Contekannya. Ya, jadi nanti kita akan lanjutkan pada bagian selanjutnya Bapak Ibu.